ada video Bang Re yang 3 hari yang lalu ya Hai Proton Lucu Orang Desa Review X50 ya Jom kita tengok video keseruan daripada mereka ini guys di Malaysia Let's go Oke Masya Allah seronok Limbongan Melaka oh, Padu Vip Oke Ini buat orang-orang yang ngevep di sini boleh guys ya Nah di sini kita juga akan melihat guys ya keunggulan daripada X50 ya ini proton loh proton kelas proton ya keren banget Oke hidup sendiri sendiri Gila Loh lo kemarin lo cakap gak bunyi ya Curhat Bungi saya curhat nah, bisa. Yeah. Mantap ronton guys Keren Kemarin saya mau review ini Kereta ini Tapi dia tetap tak bercakap Dia tetap bercakap saya Karena gak hidup, kan. hidup. Lagi marah oh. Lagi marah Harus di harus. Oh. harus di Terima kasih bismillah Oke Jawab nih jawab Kalau dia bahasa inggris Maksudnya okay. okay. dia bahasa Maksudnya dia bahasa Maksudnya dia Oke, okay. oh boleh, paham dia guys ya. Oh langsung nyala guys, high proton. proton langsung nyala, Tau, gila. Uwe, wow. Datuk Andy, datuk Andy. Jangan tekan gas ya. Kaki-kaki awas tuh, tekan gas. Kelihatan banget ya kalau orang nggak pernah naik kereta memandu itu, nah loh <laughs> iya, posturnya, posturnya kaku gitu loh Hai Proton Hai Proton Oke Hai Proton, hai, proton. Hai, proton. Hai, proton. Hai, proton. Sebab kita baru start kan. Uh, oh so yeah. Dia, dia nak internet data. Nak nak bernafas dulu. Nah, nak bernafas dulu. Okay. Kalau proton, dia kena high. Oh no. High macam. Uda bilang tadi high. High proton. Bicarain lo, proton. Hari, cutilah, hari <laughs> cuti lah, <laughs> rasa? Dia nggak ada cut. Hari okay, cuti yo, dia. Okay, Sensitif lagi dapat oh. lagi period. period. <laughs> <laughs> high proton. Yes, oh, yes, yes here. Here. Pohon -pohon temen -temen. Wow. Aku mau Saya lagi Open sunroof. Sunroof. Open sunroof. Sun sunroof. Sun sun sun sun right paham lu. Ok. terus cekak. High Proton open sunroof. Wow jadi jadi kayak kita itu ya keren banget sih asli ini ya kayak mobil-mobil kayak di luar negeri yang mahal banget itu guys gila asli gila proton dan kayak kita udah dipandu robot seperti itu guys jadi kita tinggal diam Uh, play music seperti itu atau open sunroof seperti itu guys sangat sangat memudahkan sekali daripada kita harus pencet tombol dan lain sebagainya keren proton X 50 jadi kita harus belajar bahasa Inggris juga kalau ya iyalah kita, ya, itu kan ya. nggak gitu kan? bahasa bahasa Melayu atau <laughs> wah kita harus tahu berarti kita, kita yang gak bisa bahasa Inggris harus belajar di kamu sendiri iya macam cara padam dia kalau <tuk> uh, jangan hai itu, hai oh, close. Close. Close. Proton, close good evening this operation is not supported, you can say Proton, close, Sandro. good evening. Sandros sandros be careful while you lah itu gak paham Protonnya gak paham Sandro, Sandro itu apa Kocak, kocak asli Kocak, kocak asli Parah Oke Bang Re, Bang Re Kalau mati ini boleh Kalau Tampai tutup pun gak apa Nanti tutup sendiri Ah, gila sih Kalau nyari tempat makan Wow, mantap ini guys Jeng Ini full spek nih Asli Ini ini viewnya kayak BMW X5 Kalau nggak salah ya Karena bapak saya yang di disini punya X5 Sebelumnya itu hampir sama seperti inilah tampilannya guys ya Tapi nggak bisa ngomong guys asli Bener keren banget asli Nggak beda Beda konten cok Wow Ready ini full spec, Bang ya? Iya, yang ini full spec. Kalau bumbungnya hitam full spec. Oh, iya iya benar benar. Mantap sih asli. Heeh, uh -huh. ala klub. Kalau buka ini gimana? Dia gini enggak? Tak, nah, kena bawa, bawa tulisan T Bawa bawah adjective. Ah, oke. Okay. <laughs> Kemarin kita coba gini, Bang. Uh, kan ada kan? Ada? Yang mobil Saya tak pasang. Oh. Okay. okay. Mari saya sampai ngangtang kayak gini. Tidak. Mau karate. Ah Guna remote lah. Boleh. Kalau BMW itu ada. Nah, dia guna remote juga. Oh, gila. Daripada app juga boleh. Huh. <tuk> Luas juga <Dibujuh>. ya. Masukkan masuk ke dalam nanti. Logik. Abang juga pakai ini. <Miliki> itu malam malam hari bini, malam, malam hari alamak oh, Alam, takut gua <tien> <tien> Hai Broton. Enggak itu punya bini. Hai Broton. Jadi harus di, gimana, lo? Harus di depan Akan ya? Gimana lu? Akan memilih oh. proton juga. Oh. Mestilah kalau dia udah update bahasa Melayu. Oh. Bahasa <tien> Sebab masih bahasa Inggris. Asli keren banget guys, keren, keren banget. Bahasa Inggris saya 0 0. Iya, saya hmm. sementara ini aja masih belajar bahasa Melayu. <tien> Lalu Lalu lagi, harus, harus gitu. kawin dulu sama ini hmm. harus bisa warga negara ini mas karena ingin. di Indonesia kan biasa, eh, tempat maksudnya ada ya. minati untuk kawin lagi di sini ya ini atau enggak. macam mana saya minati ini sebab desain dia foodie ya, yang tadinya saya mengagumi tit sekarang <laughs> apa itu disini. tit oh, guys oh. guys tit <laughs> uh. essential gila, gila. gila asli itu yes, apa namanya bunyinya, bunyinya, eh bunyinya, dia tekan bunyinya. aja cuy nah ah, ya, ayo. ya. Ayo. sebab mobil kita macam <laughs> keren banget mantap asli keren banget udah modern banget ini guys asli modern banget kayak mobil masa depan gitu ya keren padahal ini baru di tahun 2022 guys kalau 2028 hey, nanti nggak ngerti nih proton liter, bisa dan, menciptakan inovasi apa nah, lagi? Selonjor betul betul. Iya ada, ya, ada nah, pegangan. eh ya. nah. mantap, enak banget. Nih, masih ada lagi. Jadi boleh tidur enak iya. nyaman. Keluar pun nyaman ya. Perluas keren asli tampilannya pun keren banget guys kompak gitu ya nggak gede banget nggak kecil banget gitu enak dilihat enggak <tuk> ada Cok. auto cowo lo ini gimana sih kita nggak tahu kita enggak tahu mana lo Kapan orang kayak kita bisa dapet ini ya <tuk> dapat dapat <tuk> Terima mahal banget ya X50 ini. Iya. Okay. Thank you lagi, datang lagi nanti. Mantap, mantap, Nah, ini juga. Ini juga Undeso bisa buka ini. Uh, gak ditarik, Enggak ditarik. Gak usah ditarik, dipencet aja. Dipencet, dipencet. dipencet nggak harus ditarik, Bos. Oke, Bang, bye-bye. Nah, gitu doang, tuh nutup sendiri. Kalau yang di depan cuma dipencet doang. Sumama tapi cocok ini nih. Oh, dapat iset kali. Okay. Dapat ya? Enggak bawa Lu, aku bawa buat musolan cop. Oke. Oke makasih, makasih, oke okay, cuy mantap ini, ini kamera dari Siti aku suka kasih muda, muda itu gitu ya ini enggak, saya punya hmm. kebonakan bukan, saya punya kebonakan kebonakan oh, kakaknya oh, hmm. kakaknya Alright guys See you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wow, wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan so itulah tadi guys Dari Bang Ray Dan senantiasa vlognya itu sangat-sangat Berbobot sekali Dan sangat-sangat keren banget guys Membuat saya tuh kayak Wow Jadi suatu hal yang dieksplor oleh Bang Ray ini Yang diekspos juga oleh Bang Ray ini Adalah suatu hal yang kita itu banyak yang gak ngerti, terutama tentang proton di sini, dan juga tingkah laku mereka. Istilahnya, terutama Bang Andy di sini, memang lawak betul lah, memang betul-betul lawak, dan Bang Ray ini keren banget. Dan ya, pengen juga sih punya proton kayak gitu, gitu kan. X50 Tapi pasti mahal banget ya guys Ya berapa harga proton itu guys Apakah sampai 1 miliar Atau bagaimana Saya juga kurang tahu Coba komen di bawah guys Oke mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. channel Channelnya ada di deskripsi Langsung saja guys Support terus Rayx Agar supaya menyajikan vlog-vlog yang bermanfaat Dan yang menginformasikan kepada kita istilahnya suatu hal Hal yang baru, suatu hal yang unik Yang ada di negeri jiran Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh